Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube video kitchen Di video kali ini aku pengen share ke teman-teman semua Aku masak rendang daging teman-teman Ini versi simple ya Tapi tetap enak Sama seperti rendang yang diproses lama gitu Jadi buat teman-teman yang penasaran Gimana aku buatnya Tonton terus videonya sampai selesai Untuk dagingnya, ini 1 kilo, teman-teman, karena daging ini lumayan alot, jadi aku rebus dulu. Untuk bumbunya, ini nanti akan kita blender semua, ya, teman-teman. Bawang merah, bawang putih, untuk cabenya ini aku pakai cabai kering. Kalau teman-teman nggak ada cabai kering, bisa pakai cabai segar. Merica, kemiri, lengkuas Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Ini ada garam, gula, kaldu bubuk Kalau kurang nanti bisa kita tambah ya teman-teman Kemudian ini yang kita langsung masukkan Oh ya teman-teman, aku nggak pakai rempah-rempah sama sekali Sebagai gantinya, aku pakai bumbu instan Ini adalah kelapa sangrai Dari setengah butir kelapa tua kita sangrai Kemudian nanti kita haluskan ini ada setengah liter air kaldu, kemudian 1 liter santan kental Pertama kita siapkan sedikit minyak goreng, kita panaskan Langsung kita masukkan bumbu yang sudah kita blender Kita tumis sampai harum Oh ya teman-teman Untuk daging sapinya Kalau teman-teman pakai yang lokal Itu kan kayak lebih cepat empuk, Jadi nggak direbus dulu nggak apa-apa ya teman-teman Kemudian kita masukkan Lengkuas yang udah digeprek Daun sere Kemudian ini daun jeruk sama Daun salamnya Aku remet-remet sebentar Kita masukkan Sini, kita tambahkan satu bungkus bumbu rendang instan ini sebagai pengganti rempah-rempah, ya teman-teman. Jadi, meskipun kita enggak pakai rempah-rempah, ini akan terasa rendang banget. Pokoknya, dijamin. Kemudian, kita masukkan dagingnya. Ini, aku daging udah direbus. Kalau teman-teman lebih suka dagingnya langsung, enggak apa-apa enggak direbus dulu, ya teman-teman. Oh ya, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak ya, teman-teman. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe ya, karena insya Allah aku akan bagikan resep masakan sehari-hari yang simple dan aneka kue yang mudah untuk teman-teman semua ikuti. Lanjut lagi, ini kita masukkan sisa air kaldu ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan santannya Ini aku pakai 1 liter santan kental ya teman-teman Kita aduk-aduk Kemudian kita tambahkan untuk garam, gula, kaldu bubuk Aduk kembali Ini sementara bisa kita tinggal dulu ya teman-teman Aku mau haluskan Untuk kelapa yang udah disangrai Jadi ini resep dari kakakku Yang tinggal di Sumatera ya teman-teman Terima kasih banget mbak Udah berbagi resep Kelapa sangrai ini Dari setengah butir kelapa tua Kemudian kita haluskan sampai keluar minyaknya teman-teman. Ini yang bikin rendang itu makin sedap, bumbunya makin banyak, gitu makin gurih. Nah, kemudian, kita langsung masukkan kelapa sangrai yang sudah kita haluskan, ya teman-teman. Ini benar-benar bikin gurih rasa rendangnya. Kita ratakan, kemudian ini kita masak sampai kuahnya menyusut, ya teman-teman. ini untuk tampilan rendangnya. Kuahnya udah mulai menyusut, tapi masih agak basah ya, teman-teman. Kita masak sebentar lagi. Jangan lupa teman-teman cek untuk rasanya, sesuaikan dengan selera teman-teman manisnya, gurihnya, asinnya. Di sini tadi aku tambahkan sedikit gula merah ya, teman-teman. Ini rendangnya udah mateng Aku mau pindahkan ke piring saji sedikit Sisanya aku mau buat stok ya teman-teman Ini dia hasilnya rendang buatanku hari ini Alhamdulillah ini enak banget teman-teman Apalagi dimakan pakai nasi hangat Seperti ini ini kita inci incip ya teman-teman untuk teksturnya beliau udah empuk tapi tetap berserat daging gitu ya teman-teman gak sampai hancur buat teman-teman jangan ragu untuk mencoba resep ini ya selamat mencoba terima kasih sudah menonton videoku sampai selesai jangan lupa teman-teman tonton juga videoku yang lainnya terima kasih